Ronaldo ini salah satu duta kampus loh teman-teman. Dan top 5-nya Koko Cici Jabar tahun 2021. Jadi keren banget ya ini anak IT jadi duta kampus dan juga duta budaya di Jawa Barat. Ronaldo silahkan menyapa para sahabat Halma Studio. Halo para sahabat Halma Studio. Salam kenal. Dok, ini kamu kan... Pilih kuliah di Bandung. Nah kenapa sih kamu pilih kuliahnya di kota Bandung? Boleh cerita nggak, Dok? Oke, Ci. Jadi uh, asal saya itu dari banda Aceh. Jauh ya, ya, ujung Sumatera lagi. <laughs> nah, jadi selama saya lahir sampai SMA, saya di Aceh terus gitu. Dan kayak, apalagi saya anak cowok ya, anak, uh, anak paling kecil gitu. Jadi hmm. kayak ngerasa nggak ada challenge gitu karena dari kecil sampai SMA di Band Aceh terus kan akhirnya saya pingin kuliah di luar apalagi terutama di Jawa gitu nah awalnya pingin Jakarta nih nah karena ada masalah keluarga nggak dikasih izin akhirnya ya udah deh uh, tanya teman-teman kuliah di mana kuliah di mana eh di Bandung yuk di Bandung yuk. Katanya seru nih dingin oh ya udah karena belum pernah ke Bandung waktu itu ya udah deh uh, cek deh ke Bandung lihat eh kayak Maranata keren nih bagus nih kayak gedungnya uh, paling beda kan gitu, kayak rapi gitu. Padahal kan kalau dilihat kan uh, itu bandung itu agak sedikit, gunung gitu kan. Nah, tapi marah-marah nih bagus gitu gedungnya. Jadi awalnya first impression-nya dari sana Sici. Dia senang oh. gitu. Sampai sekarang bangga lah. <laughs> Asik banget nih. Dok, kalau kesibukan Ronaldo nih, selain kuliah apalagi lagi nih? Uh, kok kesibukan uh, untuk sementara sih, Organisasi ya, Tapi uh, Tapi kedepannya bakal ada, kedepan ada uh, bisnis sama teman gitu, uh, yang bakal mau dijalani. Sama paling ada investasi saham juga lah, gitu. Main-main, coba dulu gitu. Wah. Wow. <laughs> Ini. Belajar mengelola duit lah. Apa namanya kegiatannya? Keren banget nih, ngomongin saham dikerjain, bisnis juga dikerjain, investasi Oke. dikerjain. Oh, ini anak muda, sip banget. Hmm, iya, Kalau ya, nggak, saya denger Ronaldo jadi duta kampus, ya kan? Iya, sih Terus jadi duta budaya di Jawa Barat. Nah, yang duta kampus hmm. nih, itu sebenarnya duta maranata itu apa sih, Dok? Nah, jadi duta maranata tuh kayak organisasi uh, yang didirikan oleh kampus untuk uh, sebagai perwakilan, kalau misalnya ada edu fair atau uh, memperkenalkan kampus, itu dari mahasiswanya sendiri yang turun, jadi bukan dari uh, orang kerjanya atau dari stafnya gitu. Tapi dari mahasiswa, jadi dari mahasiswa bisa menarik uh, perhatian para siswa untuk join ke Maranatha gitu. Ci. Jadi, wah rupanya uh, dengar langsung sharing langsung dari mahasiswanya, bukan dari stafnya gitu. Kalo, mungkin kalau dari stafnya mungkin uh, banyak murid kayak, ah, itu mah pasti bohongan gitu. Tapi kalau dari mahasiswa sendiri kan langsung kayak, oh ternyata gitu ya, jadi kayak lebih tertarik gitu sih daripada kalau misalnya langsung uh, semua stafnya turun tangan sendiri gitu sih Kalau selama ini di Duta mayranata sendiri, uh, udah pernah kemana aja gitu untuk sharing-sharing? Kalau untuk pribadi dari saya itu saya belum segitu jauh sih, Sici. Soalnya uh, masih uh, ada waktu tawaran keluar uh, luar Jawa, tapi bentrok sama kuliah gitu. Jadi sayang banget sih, Sici. Nah, tapi kalau saya sih paling jauh itu baru sampai Jakarta, Bekasi, sampai sana sih, Sici. Jadi kalau teman-teman saya itu udah pada ada yang pernah ke Medan, ke Jambi, asalkan ada yang sampai kembali lagi dan itu semua ditanggung biaya oleh Maranatha sendiri. Asal kita berkontribusi dengan baik. Jutu gitu, Cici. Wah, Seru asik banget, banget. Lah, gitu. Asik banget Duta Maranata, ya jadi di Tamaranata ya. Terus ini. Seneng lah. Pas Desemberan, teman-teman, Ronaldo ini WA saya. Katanya dia ikut Koko Cici Jabar. Saya bingung itu apa, Koko Cici Jabar. Jadi hari ini kita akan tanya ke Ronaldo, apa sih Koko Cici Jabar itu? Silakan dong ceritain dong. Jadi ke posisi Jawa Barat itu ada Duta budaya Tionghoa, pariwisata dan sosial. Jadi kita bertanggung jawab sebagai berkembangkan bahasa budaya di Tionghoa ya terutama di Jawa Barat, pariwisata dan sosial juga gitu sih. Awalnya sih saya sudah daftar di di bulan Maret gitu. Cuma karena Covid jadi agak ketunda gitu. Nah, waktu bulan Desember itu baru dilanjutin lagi. Ci. Hmm. <laughs> itu kegiatannya apa aja, Dok? Koko Cici Jabar. Dan kalau kita misalkan ada teman-teman kita yang tertarik untuk ikut, itu gimana sih, Koko Cici Jabar? tuh? Nah, Koko Cici Jabar itu uh, jadi, kok misalnya dari hal simpel dulu deh. Kalau misalnya ada hari besar, itu kami bakal merayakannya gitu. Hmm. Terus kami juga bertanggung jawab, kayak uh, mempromosikan pariwisata kayak tempat uh, di, di tempat ini loh, gitu. Terus uh, sosial juga, tetapi lebih pertama di budaya Tionghoan yang gitu. Jadi kita uh, berkontribusi langsung, dan kami juga, uh, kalau misalnya ada dari pemerintah, ada uh, turun tangan, kita gitu, membantu mendukung pemerintah. gitu hmm. Terus kemarin kabar terakhir adalah, Ronaldo ini top 5 teman-teman, top 5 ya, keren banget. Nah itu pas di Koko Jabar itu gimana tuh acaranya dan sebagainya? Mungkin Ronaldo mau cerita. Wah, uh, seru banget sih Ci. kita ketemu teman baru. Awalnya itu waktu uh, kita... ...septas dulu untuk uh, kami, karena kami ada karantina kan Ci, di hari sebarang uh, lalu. Nah itu hari Jumat uh, kami karantina nah itu di sana kami diajarin uh, cara make up yang benar bahkan kami diajarin juga gitu cara um, hairdo cewek perempuan gitu uh, para cicinya gitu itu kami sempet kayak ribet banget sih tapi ya udah kan namanya belajar gitu yang dari awalnya biasanya kayak uh, apa para orang awam ya aduh cowok kok make up sih gitu kan tapi itu penting gitu terus kayak ngebantu cicinya ngeherdu wah itu super ribet banget sici gitu terus juga belajar diajarin catwalk gitu diajarin juga uh, lebih open minded kepada masyarakat terus juga uh, ada diajarin juga kayak kita uh, bersosialisasi entrepreneur di mana semua benar-benar diajarin sici jadi dari uh, diri kita yang benar-benar diajarin supaya kita nanti setelah keluar dari jadi dari resmi jadi Koko Cisi Jawa Barat, itu kita semua sudah siap gitu. Wah, dapat banyak banget ya dari kegiatan itu ya, Doya. Jadi, teman-teman, ya, anak IT itu enggak cuma melulu coding loh, teman-teman. Ada banyak banget kegiatan ya. yang dilakukan. Nah, ini seperti contohnya teman kita, Ronaldo ini. Sebagai penutup, mungkin Ronaldo ada pesan-pesan buat anak-anak muda di Indonesia supaya terus belajar dan berkarya. Nah, Uh, jadi, buat teman-teman, uh, apalagi yang para IT, uh, yang calon IT ini seterusnya nih, jangan uh, kalau bisa, jangan selalu tetap fokus sama komputer gitu. Habis itu, uh, ya udah menutup diri, kebanyakan orang IT itu menutup diri karena takut, kayak nggak percaya diri, justru tunjukin aja gitu. Karena uh, itu ada nilai plusnya, nanti setelah kita keluar ke depannya. Dan itu akan membantu untuk kalian. Mana tahu kalian keluar bisa ketemu teman baru, ketemu partner baru, gitu. Terus kalian bisa kolaborasi, bikin perusahaan baru kayak Facebook. Kan mereka dari Mak kan sebelumnya itu teman kuliah, gitu, sih Mereka kumpul, berkoordinasi. Wih, kayaknya bagus nih bikin gini. Ya, lama-lama sekarang jadi perusahaan besar, kan? Gitu. Gitu, sih, Ci. Dan pesan selanjutnya itu, kalau kita kalau bukan sekarang kapan lagi gitu untuk uh, mencoba karena selagi di usia muda kita belum ada tanggungan apa-apa kalau kita gagal pun ya udah gitu kita belum ada tanggungan sama sekali gitu tapi kok misalnya nanti kita udah, udah punya tanggungan kita bakal lebih takut gitu mencoba hal yang baru jadi selama belum ada tanggungan atau apa-apa mari kita coba lakukan hal yang baru uh, kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi dipeci Wah wow, bener banget ya yang disampaikan oleh Ronaldo ini. Sukses terus dok, ya keren selalu. Ya. Uh, semangat terus buat teman-teman juga ya, ini kata-kata yang sangat memotivasi ya. Gitu. Kalau bukan sekarang, kapan Jangan lagi? Terlalu... Kalau bukan kita, siapa hmm. lagi? Jangan terlalu berharap sama orang luar gitu Sici. Tapi berharap sama diri kita sendiri gitu Setuju dok. Terima kasih, Ronaldo sudah berkenan hadir jadi bintang tamu kita. Ya. Uh, sukses terus juga buat segala cita-citanya, segala impiannya, bisnisnya, ya, dan semua yang dikerjakan, ya, do ya. Semoga obrolan kita ya, dapat ya, memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Demikianlah obrolan kita kali ini ya. sambil nunggu menu makan siangnya teman-teman. Siap, semangat okay. untuk... Indonesia terus belajar dan berkarya. nantikan video inspirasi lainnya hanya di channel YouTube Halo Mel Studio. Terima kasih. Makasih dok thank you. Thank you. Bye. Bye, -bye.